Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog setelah Harleya yaitu Hari Minggu, tepatnya lagi di kampung halaman. Tepat lokasi kali ini, kami di depan Masjid Nagara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tadi sudah kita lihat, kami sedang mencicipi jajanan telur gulung. Dan kami akan berpetualang lagi mencari cicipan atau jajanan lainnya Dan di sore hari ini jalan macet teman-teman Ini kami akan mencari jajanan yang lainnya Ini kami ketemu jajanan lainnya yang berupa pentol dan seribuan Ayo kita cek Jangan lupa kita cari tempat yang nyaman dulu teman-teman Makannya jangan berdiri ya kita cari tempat duduk dulu ini jajalan-jajalan selanjutnya gorengan-gorengan. Apa itu namanya? Yang tahu komen di bawah ya. Cuma 500 loh pintunya juga, cuma 501. sini, di sini tidak ada sepinya, teman-teman. Selalu banyak pengunjung. Kita lanjut jajanan selanjutnya. Di sini ada tiga macam jajanan. Ada pastel, telur gulung dan pentol. Di sini saya juga mau bilang saya bukan mau video ke pamannya, tetapi saya juga betul-betul beli loh. Pastel, oh, ambang... Awalnya saya lupa nama itu jenennya, ternyata itu kan namanya pastel teman-teman. Saya kira itu ada pisangnya, oh ternyata nggak ada teman-teman. Dasar yang suka makan gorengan kan? Kemudian saya lanjut videoin depan masjid negaranya. Kalau orang negara pasti tahu ini. Di mana saya berada lanjut terus kami lanjut mencari minumannya yaitu setrup susu dan di negara kami sampai maghrib teman-teman lalu kami sholat maghribnya di mana ini di pekapuran kecil kalau nggak salah nama masjidnya adalah Masjid Haji Bukti Nah orang negara pasti tahu kan ini di mana. di saya juga sempat tanya-tanya Katanya, ini yang nyumbang. Masjid ini orang Jakarta yang banyak nyumbang, yaitu Haji Bukti. Sampai di sini dulu ya informasinya.